oke okay, balik lagi sama gua Raffi guys di Facebook fanpage Raffi Kabyang pasti aja gua kali ini mau main game horror apa itu Cry of fear Oke okay. apa nih kodenya kita harus cari kodenya dulu guys cuma oh, caranya kemana ini loh kita harus kemana ini enggak bisa Kita harus kemana nih Oke bisa ternyata guys Ini guys Loading apa nih Jam scare lagi Enggak Jadi kita harus cari kode untuk buka gembok yang itu ya guys ya ini kita tuh dipersenjatai oleh pisau, berarti kan ada musuh ya ga bisa lompat cuy kita harus kemana nih tuh. kaget Orang norai kenceng banget ga bisa lompat ke situ Jadi kita masuk dari sini ya masuk ke sini oh apa dari sini ya suaranya aneh banget tuh suara apaan ya ditutup lagi tutup semua cuy kita harus kemana nih oke okay. wah mencurigakan nih curigakan nih Your mobile phone can be used as source. oh kalau betul lampu bisa ambil apa dia hahu hahu sih gua kaget aja bisa mempergunakan flash di HP mana nih ini enggak ada yang bisa dibuka nih oh, suara makin mencekam bu ada apa di sini banyak sepeda ya di sini ya ada minuman tuh nggak bisa masuk tapi ada minuman tuh apakah tadi ada orang di sini botol-botol sebentar, kemana nih juga kita Not going koin toko ini mencurigakan ini apa ya sudah, gak sih, kan mau main tetap ya, ban sepeda nggak boleh masak, oh, ini kayak bisa, bukan bisa, oke tetap tetap tetap, oke ada apa di sini? Ada bar yang berantakan, bisa masuk luarnya. Kalau bisa, bisa... bisa... bisa... lempar pak di sini. Ada ruangan lagi, guys, masukin komputer. Kita harus ngapain ini? Ya, ternyata, ke hai, hai, password hai, hai, hai, apa cuy hai, hai, ada not harus cari dulu di password komputer ini berarti, nih. berarti ya? ini cari gimana mana ya? Itu bisa dihancurin ya? Kekanstan deh. ada gimana cuy ada kertas nih excelsior excelsior Mas? apa nih ini denotu oh ini yang kedua yang pertama di mana kita harus cari kertas lagi guys cari kertas cari kertas di mana kertas? kertas oh ini dia the beatles 54 kenapa the beatles aktif the beatles 54 oke okay. terus apa nih sebentar gak bisa dihancurin sih itu kok keluar lagi gimana mau masuk masuk malah keluar gimana sih apa tadi namanya ya nah apa lagi Excelsior oke okay. Yes, yang kedua, the beatles 54 hmm. coba excel dior ini kan tulisannya ya, tadi ya The hai, 54 coba Hai, bisa cuy hai, hai, Beatles hai, hai, hai, Oh hai, hai, ya hai, 54 maksudnya text L ear Loh enggak bisa gimana dah? dari kertas lain gitu. Kertas lain. Gimana? di mana kertas ya di mana di mana di mana ada kertas again jadi kita ada di sini belum? oh buntu? nah <coughs> <Lihat> mana cuy? tapi <coughs> sekali tidak ada orang. ini kemana? Ini mah sama aja, ya. Balik lagi, ya. Jangan-jangan oh, ada di sini. Cucu-cucu, cuy! Aaa, boy. Ini nggak ada yang bisa dimasukin, apa? juga next celsior nah lagi cuy boy debitos 5 Hai setan-setan yang ada di sini bantu aku enggak ada yang bisa dimasukin juga masuk balik lagi ke sana sih ya ampun pagar segitu dong sama bisa lompat sih cemen amat ya Nggak bisa juga naik sepeda seru banget dah oh, kok sana gimana ada kertas sama sekali kan? ini bisa dimasukin ini sini juga munculnya lagi deh kau ada kelewat tadi ya oh ini ya jangan, jangan- jadi kita dari sini ya adalah komputer oh, nggak bisa dihancurin cuy enter username username name gue siapa ya Hai, passwordnya The Beatles. 54 the apa S 4 sih? Hai, nah, bisa kenapa ada tadi 42 m eh, 4727 David hai, Kita catat dulu, Boy. udah siapa nih? Terbuat tahun nih pasti game aneh-aneh nih. 47, 27. Oke, okay, guys udah dapat. Terus apa di sini? ini doang. Kenapa suaranya jadi tambah mencekam gini, Boy? Hah? Aku takut ada sesuatu nih biasanya Tuh pintunya udah kebuka nih Woi ada apa ini kawanku Kenapa jadi mencekam gini Kawanku Sesuatu, gak nih? Paketku, jadi kita dari mana ya? Lo kok gak bisa? Liknya tadi kemana dong Depannya dari sini Oh iya benar Kita ke pintu yang tadi ya guys ya Yang ini 47 47 Eh kelewat 47 27 Oke okay. Level pertama kebuka, bos. Gokil keliatan banget gue asli. You can put up to 3 item. Like with The weapon? Mana weaponnya? Emang ada weapon? Belum ada. Apa ada di sini? Jangan-jangan. Weapon. Ada tapi kenapa matinya lematnya lagi ini, sih? Disco, boy, hai, mana woi apaan tuh apaan tuh tadi tuh hai, oh, hai, lagi gue ada apa ini di sini nih? Wadah, wadah. Lu, terurai. Ini kerjain gua nih anjir Tadi ada orang di situ kan. game apa nih persetnya? Eh? di sini cari tapi cara yang -save gimana nih nggak bisa Jadi sampai sini aja videonya kali ini Gue bakalan bikin part-part selanjutnya Sampai tamat di game ini ya Thank you Jangan lupa di Ad. Facebook gue Di like dan share Biar teman-teman kalian tahu. Thank you sudah menonton